Assalamualaikum, Wardah. Waalaikumsalam, Indekar. Ini kan uh, kamu kan di invite nih ya, sama HC satu nih dari uh, alma dulu kan? Coba dong, kamu introduce yourself dan sebutin dong kamu angkatan ke berapa nih. Inggris kan ya? Enggak dong, Duh, free. Mau Enggak, kan penonton <laughs> banyak juga yang anak-anak baru kan? Jadi freestyle, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terserah. Asalkan tidak bahasa Jawa, Ini, betul. Iya, iya. <laughs> <laughs> ya, kenalin, aku uh, anjay, ya, dari angkatan. Kenapa ya, SOM 69, Bang, tahun 2014 Yaps, betul sekali ya, iya. Betul sekali, 6 tahun yang lalu satu tua lo ya, Bu <laughs> 6 tahun, ya Sekarang udah Betul sekali, kita waktu ke HSE itu waktu ini Setelah lulus SMA ya? Iya, waktu itu lulus dari apa ya, Aria ya Iya, lulus Aria kita berdua berangkat ke pantai kan? Betul. Kita mulai mengembara oh, di sana. Eh. Uh, gimana oh, sih War? Waktu HSC tahun 2014 sama sekarang, apa bedanya yang kamu ketahui nih dari HSC nih? Hmm, yang jelas sih, kalau sekarang pasti programnya lebih bagus kan. Kamu, mm -hmm. so, makanya jurusan seniannya pasti lebih bagus dari dulu lah ya. Tapi kalau yang sekarang kurangnya petinci ya cuma yang berdua cuk, keluarnya udah bagus kan. Natal yang sekarang kayak gimana? Iya betul. Sekarang udah kayak ada. Uh, soalnya. Uh, sekarang udah ada astamanya sendiri, hmm. ada kantinnya, hmm. lebih hmm. lebih hmm. wah lah. Hmm. gitu hmm. ya, betul sekali. Hmm. Kalau? Pasti lebih betah nah. banget ya. Khusus di sana? Ah uh, iya, betah karena mungkin <laughs> banyak cerita cintanya, begitu kan? Waduh. <laughs> <what laughs> Uh, first impression kamu dong waktu datang di ASI 1 hari pertama, ketika kita belajar di ASI 1 apa yang kamu ingat? Dulu sih aku mikirnya gini, bahasa Inggris itu kayaknya susah gitu kan. Eh, hmm. udah kemarin juga mikir mikir dulu nggak, nggak tahu bahasa Inggris itu apa. Terus kayak susunannya itu kayak gimana nih gitu kan. Terus setelah belajar dari sana itu kayak, oh ternyata bahasa Inggris itu asik ya, gitu kayak. Yeah, gitu loh. jadi oh ternyata asik sih dari sini belajarnya bahasa Inggrisnya terus cara itu pengajarnya kayak gimana ouais. jadi kayak bahasa Inggris ini enggak serius gitu loh, belajarnya kayak asik jadi kayak di sana mm. Mm -hmm. sí. okay. Iya, nah, iya sih temen Betul. Tapi kita termasuk anak yang ini ya Termasuk anak uh, kos-kosan banget ya Kita kan asrama kan? Oh. Iya Yang lainnya kan kayak di asrama, di camp gitu kan uh -uh. Camp yang dekat sana Itu, itu apa ya? Camp Cordoba ya? Iya Masih ada gak ya dulu sekarang? Oh, sekarang udah ganti ini Udah ganti bukan Cord Cordoba Ganti yang lain namanya Gitu Kod oh. Oh, Warda, coba dong uh, ceritain dong jadwal belajar di sana, waktu kita di sana, masih ingat nggak kira-kira? Hmm, kayaknya aku jadwal kita di sana itu kemarin pagi dia, ya. mm -hmm. dari pagi. pagi itu kalau nggak salah kita pelatih nggak? Kalau pelatih ngan tujuh. Kalau tujuh, terus, uh, terus, kita selesai. itu ada jadwal untuk sarapan nggak waktu sarapan kita dari dimakan atau balik ke sekolah terus tinggal, terus ada kelas lagi, terus sore itu juga ada kelas kalau gak salah, yang sore itu lebih ke apa ya Kayaknya review, review lagi ini grammar apa gitu terus malam juga ada lagi jadi kalau pagi itu dulu uh, lebih ke grammar grammar program soalnya kan kita masih fresh pikiran masih apa namanya ya kalau dibuat pelajaran grammar itu lebih nyampau gitu lah ya kalau <guluh> yang malam itu speaking, speaking program soalnya kan malam udah capek terus segala kayak gitu jadi kalau di speaking program waktu itu, itu lebih seru saya dulu itu speaking programnya itu kok lebih diisi kayak uh, game terus kayak apa lagi ya dulu itu ]یا. kita mendiskripsikan sesuatu ingat gak waktu itu kita kalau kita lihat like, buah diskripsi buah ya begitulah kayaknya tinggal lupa ini kayaknya <tums> hahaha oh, ini juga oh ingat gak ya waktu speaking program yang aku uh, survive in the middle of dulu tau <tums> nah, ingat gak ya apa bagaimana kita survive di tengah laut dengan barang-barang yang kayak pas terus sama botol gitu kan dan kita sekalas itu jelasnya tuh kayak ngayong gitu yang penting kita yang follow up gitu sih? <tuk> sih? iya betul itu banget iya, tapi ngaco banget kan benda yang ngaco banget masa kalen? masa pancingan? emangnya spongebob ya? bikin di Batam kali? terus, <tuk> <tuk> <tuk> orang-orang tuh ngasal ya yang... tapi kita kan biasanya bahasa Inggris gitu kan waktu namanya nggak speaking program gitu kan jadi ya ya nanti itu, itu itu kayak melatih kita untuk speak up bahasa Inggrisnya di gitu. school iya betul <laughs> apa sih dampak yang kamu rasakan setelah pernah merasakan pengalaman belajar di HIC hmm, dampaknya apa ya jadi waktu itu uh, Aku yang inget itu, aku jadi lebih paham gitu kan sama tensis. Biasanya dia bisa sih ya, tensisnya ada enam belas. Eh, Kayak kalau nggak bisa bedakan kan, kan tapi yang, ini yang mana yang apa? Masing-masing dari tensis itu, gitu. kalau di HSC dulu kan, Kita belajar tensis itu satu bulan kalau nggak salah. Satu bulan itu kita diteriun resistensi saja gitu kan, sampai benar-benar paham. Dari situ kok oh, ya aku makanya ternyata tensive. Jadi meskipun kita melewati satu bulan untuk lagi tensive itu itu apa ya? Membantu banget biar paham gitu. Kalau kilas kilasnya tensive seminggu enam bulan ini, oh lupa kan? Iya. Tapi kalau nggak, satu bulan gitu kan kita benar-benar jadi satu minggu hmm. ini dan ini aja gitu. Itu itu lebih aku jadi paham gitu. gitu. Tapi kamu... kayak waktu itu passive voice sama Iya, betul-betul Bulan yang kedua pasti voice Dari yang... apa namanya? Indirect-direct gitu kan Dari yang aktif ke pasif gitu kan Iya, betul-betul Eh, Wardah, kamu ini termasuk lulusan ini ya, terbaik kelima ya ya? Iya kan? Masih kan kamu? Iya kali ya? aku tahu nggak sih. berapa ya? salah salah sih. lima. lima iya lima. lima apa? lima aku yang ke enam. jadi kan waktu itu kan kita nggak ngerti kan. maksudnya pemanggilannya tuh kok kita nggak dipanggil panggil. jadi khawatir kan kalau kita nggak lulus kan. Betul, mm -hmm. ternyata yang dipanggil itu Kita peranggul. Iya, ternyata yang dipanggil itu yang dari yang rendah dulu kan Baru yang ketinggi gitu kan Dan ternyata, finally ya Dari ratusan orang, kita ya termasuk Siapa? yang 10 besar Wow, <laughs> gak nyangka nih, Berapa dulu? 400 ya? 400 400, 400an 400. 400 dulu bagus mm -hmm. nah. Bagus ya Ya itu gak nyangka sih soalnya aku juga rasanya tuh tiap kali, apa misalnya dari cut itu quiz ya apa? Aku sih kayak yang kita kita kayak ulangan, tapi ulangan lisan gitu loh. Oh, oral examination. Ah, apa itu namanya? Oh, ya, yeah. nah itu tiap minggu banget, tiap hari cut atau Masalah. salo. Itu. itu aku kayak yang tip banget berarti gitu. Aku aku gitu enggak sih, kadang itu bener lima. Eh, nyari metode udah jelas sih. Ada itu bener tiga, cuma tiga gitu kan mm He-he -hmm. Ya Ka itu sih, Ka Kadang aku bener satu Prosesnya, terus pas kelajarnya mm He-he -hmm. Betul, betul, betul, -betul. Kadang aku bener satu doang Dari beberapa soal, cuma bener satu doang, coba Mbak? <tulah> aku juga pernah, aku juga tak pernah, aku juga tak <tulah> Emang di di di kan, tuh kalau yang ini itu medium langsung Iya yeah. Betul -betul. Pesan dong, pesan untuk uh, teman-teman yang mau gabung di IC 1 Atau teman-teman yang sedang menempuh pendidikannya di IC 1 Apa di pesan dari angkatan 2014 nih apa? Ya, yeah, pesan-pesannya apa ya? Yang penting kita tuh nikmati proses belajarnya gitu, Ketika kita menikmati prosesnya, kita tuh bisa lebih fokus Kita itu paham seperti itu jadi aku merasakan terbantu sih waktu ketika aku di kuliah, karena aku juga ada program bahasa Inggris kan, kan di kampus. Nah itu aku merasa terbantu pak. Aku dulu sebenarnya nih, belajar kayak gini gitu. Jadi yang penting kita itu nikmati prosesnya, terus kita harus tetap tekun lah belajar ya jangan malu-malu sih sebenarnya. Yang penting kita pede gitu ya, kita up gitu. Okay. Jadi, itu asik, Yang penting itu terbiasa <laughs> Iya betul guys Betul sih, kalau terbiasa jadinya gampang semua kan mm -mm, Oke wadah uh, segitu mm -hmm. dulu ya perbincangan kita Terima kasih untuk waktunya Maaf banget ya Mengganggu mm -hmm. anda Iya yeah. yeah, makasih juga gitu ya.